Kampung Gondrong Terdapat kolam ikan cupang yang menyerapkan. Tim uji nyali Bang Jami TV Mendapatkan sebuah cerita Tentang adanya makhluk astral Kini kesaktian yang ia dapat Membuatnya ia bisa berpindah alam Terkadang menyerupai ikan cupang Terkadang menyerupai kodok dan terkadang membingungkan Setiap jejak penuh misteri Fenomena gaib akan mengiringi peserta uji nyali Yang mungkin saja akan menemui Sosoknya malam ini Selamat malam Kembali lagi dengan saya Ari Host Bang Jami TV Kali ini kita kembali lagi di uji nyali Bang Jami TV Kita akan mengadakan uji nyali Yang bertempat di kolam tua Di daerah Cipondo, Tangerang Gondrong Seberang yang konon katanya, disitu banyak makhluk-makhluk astral yang bergentayangan. Saya akan mewawancarai warga di sekitar sini. Inilah salah satu warga yang kami undang untuk mewawancarai berita rumor tersebut. dengan saudara siapa saya bertanya? Saudara Mokris. Oh Pak Muklis, ya. apa benar di wilayah Sidi sering terlihat penampakan di kolam tua tersebut? Iya jadi penampakan sering nongol di daerah sini kolam angker memang Warga setempat ini mengatakan ini banyak penampakan-penampakan Ya seperti kuntilanak yang anaknya hilang di sini, Bisa kemana anaknya pada lari Ada juga kadal buntung juga kadang ada di situ para ngambang apakah cuma dua penampakan aja pak yang terlihat di sini? oh tidak banyak penampakan di sini saya sudah sebutkan tadi masih ada juga sih kadang-kadang di sini juga ada tuyul tuyul yang kehilangan emaknya iya jadi mungkin beberapa keliaran di pinggir kolam itu baik pak kalau gitu cukup aneh juga ya kedengarannya oh, iya lebih jelasnya mungkin saya akan memanggil salah satu peserta untuk diujuinya di tempat tersebut Iya, iya, iya. Oke, ya, oke. Terima kasih Pak atas iya, waktunya Ya, sama-sama Pak Ya, kali ini kita kedatangan salah satu peserta Peserta tersebut bernama Saudara Ali Yang dari tadi sudah menunggu Untuk Saudara Ali dipersilakan maju ke sini Pak, Pak Ini ini eh, oh, iya, Pak. Sawan. Motivasi Bapak untuk mengikuti acara ini apa, Pak? Salah satunya saya bokeh Bokeh? Gak punya duit maksudnya? Token saya habis di rumah, makanya ngikutin kayak ini saya Aduh, Jadi kalau menang, Bapak buat beli token, Pak? Bisa jadi Apakah Bapak sudah yakin dan siap untuk mengikuti acara ini? Eh, serius, saya yakin Pemirsa, untuk lebih jelasnya kita mulai uji nyali tersebut pak sudah benar-benar yakin untuk mengikuti acara ini yakin okay. baik kalau begitu saya akan memanggilkan asisten saya untuk pencahayaan di tempat tersebut Bagaimana nggak ada koreknya ah, aku punya <suan> Kalau gitu kita langsung menuju ke TKP. Oke. Masih apa di sini? Tempatnya Baik, ya. Baik pemirsa, kita sudah di lokasi. Ini ada salah satu penyerangan. Untuk di sini, bapak bisa melihat ke sana sini. Nah, untuk batas Bapak wilayah sini, jangan sampai jauh-jauh ya, Pak? Lah, emang apa? Ya, Hiwanya di sini doang, oh. mempunyai orang. Ngerti, Pak? Paham, paham, paham. Nah, di sini saya menempatkan kamera. Mm -hmm. Kalau Bapak tidak kuat dengan gangguan yang ada di wilayah sini, Bapak silakan melambaikan kaki. Kok kaki, Mas? Kok... Tangan, maksudnya ya ke kamera ya pak baik ya kalau gitu saya meninggalkan tempat ini untuk memantau dari jauh Loh, lu mau mana mas? lu gua takut dimari lu liat tadi saya tanya siap sudah selamat mencoba pak emang gak ada, -ada kawannya apa gitu? biar ya, gua ga gakak takut ya entet ada doang kalau I, takut iya iya iya ya pak? iya iya selamat mencoba pak iya iya Ternyata peserta kita sudah tidak kuat, man. Iya, kayaknya sudah melambaikan tangan. Iya. Padahal di sana belum ada gangguan apa-apa. Betul. Tapi sudah melambaikan tangan, ya? Iya. Langsung tecek, tecek. aja. Tecek. Aduh, Pak. Sudah Bapak kemarin, ngapain? Nah, tadi Bapak ada-ada kamera, Pak. Sayang sekali, Pak. Ini, padahal belum ada gangguan apa-apa. Hmm. Saya cuma ngecek kamera doang. Segera-nyerah kali, Pak. Enggak. Aduh, gimana? Nasi...